Ya, jadi siang hari ini kita tim opsional Satlakopops Kampar, Tim Ojoloyo kembali akan melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika di wilayah Salo. Kita mendapat laporan dari masyarakat, masyarakat yang peduli terhadap peredaran narkotika, bahwa di wilayah Salo e, sudah sangat meresahkan terhadap penjualan narkotika jenis sabu. E, kita sudah melakukan pull bucket. Uh, dan kita sudah mengarah kepada seorang tersangka yang mana tersangka ini merupakan residivis dalam perkara narkotika. Ya, kita langsung kita cek. <sukur>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 Berapa banyak nih? Lima paketnya, Bang. Lima paket? Mm -hmm. Dari siapa kau ambil? Dari penjara, Bang, cewek. Siapa nama dari teleponnya? kena aku. Itu bedanya. laki, ah, yang ngajak aku biasanya biar dia. Sama nama aku siapa? Aku baru bebas juga lo. Mama oh. kau siapa? Jinjang. Baru bang bebas dulu. juga aku lo, Bang. Ada lagi mau, ada tadi buangan ke buangan ya situ. Yang ada nilai ta'ala. Mati disitu. mamaku, Bang. Itu mamaku udah tua lo, Bang. Aku nyari makan oh, untuk ada. mamaku. Tadi, gue. Saya oh, nengok dia nyebrak sini datang kawan tuh ke sana katanya. Makanya saya ke sana. Kok lurus sini kok tadi? Tidak ada, ada, ada jalan sini. Tidak ya, ada jalan sini dong. Iya, memang tidak ada. Mana lagi? Tidak ada lagi, Bang. Cuman itunya, Bang. Aku dapat setengah G, kok, Bang. Kau. Alat kau di rumah lengkap. eh, ikut kau lihat lu. Tengok. Aku rindu di mana, dia rindu di mana. Di LV Bang Talis. Jadi kenapa kau telepon dia, aku Lesbi bilang kena. Hah? Apa maksudmu aku bilang kena tadi? Bang, nah, dia ngasih aku, mamaku jangan jangan jangan jangan lagi eh jangan jangan jangan jangan di sini ah ya bang apa bang? Ah, ya buka dulu. ya. Tuh. Ibu, ibu tuh? katanya <tiulah> pagi tadi ya sama? iya aku iya ini Iya, oh, situ. Aku tes, aku tesnya mak oh, aku ya Ayu, nah Ada punya nih? yang ada, bang, lagi ada, Kenapa harus telepon? barang, nanti bang, dia nanti anak si bang, itu gak ada, masih, kan? Gak ada masalah, ya, Kena bang, kan? Oh, Enggak, bang, nama dia Apa? Reti, hm? reti namanya Cuman dia, dia itu sering seperti bang. Kita di kamar dia, kata. Jadi kami tadi kesini pak, ya, atas laporan masyarakat yang peduli terhadap peredaran narkoba. Ya, katanya ada jual narkoba di sini. Kami selidiki. Tadi kami geledek di rumah ini, dapatlah alat-alat ini, alat-alat hisap -alat sabun di kamar si indah Ya, si Linda ini kan baru keluar nih, kasus narkoba. Ternyata hmm, masih dalam pengumpan. Baru pas kami dileda, dia lari sana. Kami kejar, dapat lacana dia lagi kendal pakai Honda ini. Hari dapat narkobanya nih, nampak paket, Elinda, eh, lihat nih, Linda di sini. Ah, dapat empat paket. Dapat 4 paket, Pak. Dapat empat. Empat paket dimasukkannya dalam selip bajunya. Kemudian kami lanjutkan penggeledahan Pak Sedes. Kita lanjutkan penggeledahan Kita temukan Di dalam tas ransel warna hitam ini Satu pucuk Nah ini kan. Ya Pak ya nah, Jadi kita amankan Kita bawa ke Polres Kampar Ya Pak ya. Kita bawa ke Polres Kampar Ya diam-diamnya diam.